Bismillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubika min sururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdillahu falamudillalah wa majublil falaha hadialah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Wa qalallahu ta'ala fi kitabihi al-kareem. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumusiyamukama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam aljannatu mustaqatu ila arbaati nafari talil qur'an wa lisan wa mut'imil ji'an Wasai mifshari Ramadon. Sadaqallahul Adim, wasadaqur Rasul, dan nahu'ala zalika min al-shahidin wa al-shakirin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Hadirin, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di mana saja berada. Dalam suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan tentang golongan manusia yang dirindukan surga. Dalam sabdanya, "Al-Jannatu mustaqotu surga merindukan ila arba'atin nafari" kepada empat golongan manusia. Yang pertama, Talil Qur'an Orang yang membaca Al-Quran Terlebih pada bulan Ramadan yang mulia ini Bulan spesial di mana Allah melipat gandakan amal kebaikan seseorang Satu huruf yang kita baca Allah balas berlipat-lipat kebaikan Dan yang terutama tentunya Al-Quran yang kita baca Bisa dijadikan sebagai petunjuk dan penjelas serta pembeda dalam kehidupan kita sehari-hari. Syahrur Ramadonal al-Qur'anu wa bayyinatin huda Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas serta pembeda yang benar dan yang batil. Yang kedua, golongan yang dirindukan surga, Wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya atau ucapannya dari perkataan yang tidak berguna. Ramadan mengajarkan kepada kita tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, akan tetapi mampu menjaga dan mengendalikan diri dari perkataan yang dapat merusak nilai-nilai puasa. Mangkana wal akhir, Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Yang ketiga, Orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Terlebih, di saat kita menanti, saat tibanya berbuka puasa. Rasa haus dan lapar tentunya dirasakan pula oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung. fakir, miskin, anak-anak yatim dan apa momen berbagi bersama mereka adalah saat yang tepat. Di mana kita dilatih, mengasah kepekaan jiwa, empati terhadap penderitaan mereka. Dan yang terpenting adalah kita sadari harta yang kita miliki. Hakikatnya adalah harta milik Allah yang diamanahkan dan dititipkan kepada kita. Di dalamnya ada hak-hak anak yatim dan doa apa yang harus kita salurkan. Walladhi napsi biadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li'akhihi ma yuhibbu li Demi Rob yang diriku berada dalam genggamannya. Tidaklah sempurna iman seorang hamba. Hingga ia mencintai saudaranya. Sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dan yang terakhir. Golongan manusia yang dirindukan surga. Waso imi fisyahri Ramadan. Yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Puasa Ramadan di tahun sekarang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bulan Ramadan, sejatinya kita jadikan sebagai bulan pendidikan dan perbaikan diri. Kam, so'imin lai min siyamihi ilal juwa. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa, kecuali hanya lapar dan haus saja. Sehingga target daripada Ramadan terbentuknya pribadi-pribadi yang bertakwa, bisa kita raih. Amin. Amin. Ya Allah. Ya Robbal Alamin. Demikianlah kuliah subuh yang singkat ini, yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam. Billahi topiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.